Kita loh oke, oke, oke, oke, yang buri ya Hmm, okay, Ini oh, hmm. hmm. hmm. hmm. sangat ramai sebelah barat. minum. <mulis> Terima kasih dua digital dan Kontrol penting keranting, masalah itu <tuh> dan kemudian dan berkomitmen Ya. Yeah. untuk yeah. Wakil Presiden Soekarno, bukti rencang camas soi bu sel dan Bapak Wakil Bupati, Kang engkau lho hormati, saya saat itu, belum tutup untuk menikah laporan MIKO, bersamaan dengan kegiatan ritual ini, digelar juga pasar UMKM Parkit untuk mengungkit ekonomi kreatif kita semuanya, sesuai dengan slogan inspiratif dari Ibu Bupati. Kabupaten Bitar, maju bersama, sejahtera bersama. Siapa kita? Indonesia! Bulan ini cepat, bangkit lebih kuat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapak Ketua. Kepala Bapak ini Kepala Bapak Ketua. Kepala Bapak Ketua. Kepala Bapak Ketua. Kepala Bapak Ketua. Kepala Bapak Ketua. Ketua. Kepala Bapak Bapak dari keluarga, mari, katakanlah, terus turun laut itu. Contoh, anjing ini yang bocor, masih lama, kami yaitu raja. Nanti, cara salah sini pun, bagaimana? Kalau satu toko bupati kita cuma tunggu, ibu aja, bingung. saripa, sasono, kasu, baga, gini, semoga. Allahumma robbatu nabi, wabarakatuh. Karena engkau, mohon tolong baik. Pinjauin jeng, mugi mugi sedaya pinaringan berkah. Soho rohmat, saking puji Allah, ingkar moho welas biwa, moho asih. Salam um suastias tu, laku budaya, salam kebajikan, rahayu. Ingin kini nusantara. Wakil Ketua DPR RI Dr. Andris Haji Muhammad Mohaimin Iskandar, M.Si., kata Wakil Bupati Blitar Bapak Haji Rahmat Santoso, Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Khoir, Wakil Ketua Komisi Empat Agung Ermarini, Bapak-Bapak Anggota Forkopimda. Wakil Ketua DPNRP Bapak Hasan Birmahid, Kader Sekretaris Daerah Kabupaten Bita, Soho Ibu, Ketua Wakil Ketua manisa. Kalian Anggota DPRD Kabupaten Bita, Bocot ya Bocot, Ya Staf Ahli Soho, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bita, Soho Bapak Ibu kebudayaan Provinsi Jawa Timur Utawi Ingkang mewakili Kadar Kepala ibe. Korwil Malam Utawi Ingkang mewakili Kadar Camat dalam anggota Perkopim Camm Sutojaya Solo Ibu Para Kepala Desa manisa, Kepala Kelurahan Setekejamatan Sutojaya Kepala Kepala Ibu barmen. Perangkat Desa Kelurahan mengurus baga desa saya dalam kemurahan kecamatan Sutojayan Soho Bapak-Ibu Bapak-Ibu tokoh agami tokoh masyarakat dalam tokoh pemuda sekejamatan Sutojayan para budayawan seniman seniwati segaya warko masyarakat Ingkang Rauh Ingkang Tintu Ingkang Tintu Basuki Pinongko militer pulau Pacoro syukur sematah Puja Allah engkang syukur Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Pancangkang tuhat Yang minum Bupati Britan Ya minum yang susu yang susu